Alhamdulillah wa syukuri wa ni'matillah. Ketahuilah ya hanaku, bundaku dan anakku, dikala kita melaksanakan solat. Kemudian kita mau melaksanakan tafakur ila Maka duduklah bersila. Atau mencari bagaimana cara duduk yang nyaman dengan baik, duduk bertahyat, atau duduk bagaimana caranya, sebagaimana Rasulullah biasa melaksanakan cara bertafakur dengan duduk bersilah, atau cara duduk sebagaimana amalan para salik tidak mengamalkan aktivitas surutnya. Insya Allah Intinya adalah bahwa yang perlu diperhatikan adalah Nafas yang keluar masuk melalui hidung ini Mulut dikatukan Pendengaran telinga difokuskan Pandangan mata ini diperjamkan Ikutilah gerak nafas yang masuk dan keluar Gerak nafas yang masukku Nafas yang keluar Allah Nafas ini Adalah juga ciptaan Allah Nafas ini adalah juga makhluk yang mulia Nafas ini terlampau lama dan terlampau banyak Hamba Allah melalaikannya tidak pernah menghiraukannya ketika dia keluar dan masuk Karena nafas ini tidak dilihat bentuk dan wujudnya Maka banyak sekali kita manusia di muka bumi ini lalai Kita lebih banyak memperhatikan dan mendandani yang kita lihat dengan nampak Seperti tangan, mata, hidung, telinga, mulut, kaki kita Fisik batang tubuh daripada raga ini Rambut kita Kita dandani kita make upkan dia dengan baik Dengan sempurna Kita hias kita olesi dia Dengan berbagai macam alat-alat kecantikan dan ketampanan Tetapi nafas yang keluar dan masuk ini Kita lalai kita tidak pernah perhatikan dia Batang tubuh yang kita sangat mencintai ini, kita wuduhi, kita bersihkan, kita sabuni, kita cuci, kita wangikan dia dengan parfum. Tapi nafas, begitu banyak hamba Allah di muka bumi ini tidak pernah memperhatikannya keluar masuknya. Keluarnya bebas, masuknya bebas. Dia mendatangkan sahwat dan nafsu bumi Dia juga mengeluarkan sahwat dan nafsu bumi Apakah dia penuh dan dijubahi dengan pakaian nafsu bumi atau penuh dan dijubahi dengan pakaian akhirat Tidak pernah diperhatikan Tidak pernah difikirkan Tidak pernah dikaji, Tidak pernah dibayangkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Padahal nafas ini adalah makhluk ciptaan Allah yang teramat sangat mulia. Karena nafas ini datang kita hidup, nafas ini pulang kita mati. Nafas ini ada kita hidup, nafas ini kembali ke asalnya maka kita telah meninggalkan dunia. Nafas ini ada maka kita diartikan sebagai seorang hamba Allah yang mulia bernama manusia. Apabila nafas ini sudah tidak ada maka Masya Allah kita adalah bangkai. Hanya karena dihargai berdasarkan tuntunan agama Allah yang mulia, maka kita ditutupi dengan kain kafan ketika dihantarkan menuju ke tempat kuburan. Padahal hakikatnya, kita adalah bangkai. Begitu banyak manusia ini bangga menghantarkan bangkai-bangkai ini. Walaupun sepanjang hidupnya nafas ini masih ada, dia adalah seorang ustadz, dia adalah seorang ustaz, dia adalah seorang ulama, mau baliki mau oh, seorang berpangkat dan berjabatan tinggi, seorang yang tokoh dimuliakan disanjung. diagungkan sepanjang hidup karena nafasnya masih ada. Tetapi nafasnya ketika tiada, begitu banyaknya orang membanggakan, mengusung, menghantar menuju ke kuburan padahal tidak disedari. Bahwa manusia begitu berjubel dan begitu banyaknya itu Mengusung bangkai menuju ke tempat kuburan Hanya karena dihargai Sepanjang nafasnya masih ada yaitu ketika dia hidup Maka ditutupi dengan kain kafan Padahal kita membawa, menangisi, meratapi, menyesali Begitu banyak merampas bangkai ini untuk dipikul Untuk diusung menuju ke kuburan Masya Allah Allahu akbar walillahilham. Kita merasa begitu menyesal, begitu terjinanya ketika bangkai ini dibakar, bangkai ini dibuang saja begitu, insyaAllah bangkai manusia. Karena kita masih terbawa dengan fikiran bahawa adanya kemuliaan kehidupan. Padahal kemuliaan kehidupan itu ada ketika adanya nafas yang kita lalai ketika masih ada nafas ini di dalam batang tubuh. Kita diaktifi dengan kehidupan-kehidupan duniawi Sehingga kita tidak pernah menyadari bahwa keluar masuknya nafas ini. Teramat sangat penting untuk dimanfaatkan. Untuk diibadahi. Untuk menjadikannya sebagai sarana terbaik. Menuju ke tempat Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju ke sindasan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kendaraan terbaik untuk mengunjungi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Kita lupa memanfaatkan bahawa nafas ini adalah kendaraan terbaik yang begitu cepat melejit bertemu Allah Subhanahu SWT. Kita lupa bahawa dia adalah kendaraan yang paling dekat. Paling dekat sekali dengan negeri Allah. Dia adalah kendaraan yang tercepat untuk menuju ke negeri Allah subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan sang pemilik kekasih, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kasih coba kita duduk dan kita renungkan baik-baik wahai ayahandaku, bundaku dan anandaku, kita lebih banyak merasa puas dan puas teramat sangat puas ketika kita mengibadahi zahir ini ketika kita melantunkan kalimat doa, kalimat Ibadah ini ketika kita juga ikut mendengarkan suara atau bunyi yang keluar Kita merasa teramat sangat puas Melebihi puasnya kita ketika kita melantunkan hal yang bersifat do'im Yang diam tidak berbunyi dan tidak bersuara Kita lebih bangga dan merasa puas bahawa kita sudah saleh, Kita sudah ibadah ketika kita melantunkan bunyi dan suara yang indah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 Setelah selesai kita melentunkan dengan bunyi dan suara yang kita sendiri juga mendengarkan ini. Kita merasa puas bahawa kita sudah beribadah kepada Allah. Ibadah kita ini sudah sampai kepada Allah. Dan itu kalau secara jumlah rutinitas kita lakukan, kita bertambah bangga. Ada perasaan ria yang muncul bahawa saya adalah orang soleh. Tapi kita tidak pikirkan sudah berapa jumlah dan banyaknya kita melantunkan ibadah kepada Allah, mengunjungi Allah, datang bertemu dengan Allah, menggunakan kendaraan yang diam, tidak berbunyi dan tidak bersuara, yaitu nafas. Banyak sekali kita lalaikan. Ketika kita melaksanakan aktivitas kehidupan dunia, menyetir mobil, kita keluar, kita mengetik laptop, kita menggunakan sarana dan fasilitas serta media-media kehidupan ini, kita lupa bahwa nafas kita itu keluar masuk dalam keadaan kesibukannya sendiri. Kemudian fikir dan akal serta otak kita ini juga melaksanakan aktivitas dengan kesibukan sendiri. Serta jasad raga batang tubuh ini juga melaksanakan aktivitas dengan kesibukannya sendiri. Oleh karena itu maka kesimpulannya begini. Mari kita kumpulkan semua akumulasi aktivitas kehidupan ini menjadikan episentrum nafas sebagai pusat aktivitas. Menjadikan nafas menjadikan daharaan terbaik satu-satunya kita kumpulkan semua aktivitas ini. Biarkanlah kita serahkan kepada nafaslah yang berjalan dan menjalani aktivitas ini. Nafaslah yang mengendarai perjalanan semua kebutuhan dan hajat kita untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ketika nafas ini masuk keluar Allah. Masuk keluar Allah. Tandanya kalau sudah masuk ke area negerinya Allah yaitu rasa. Kalau kita sudah merasakan adanya rasa cinta, adanya rasa rindu, adanya rasa kita rasakan itu, rasa bertemu dengan Allah. Rasa tidak pernah mau berpisah lagi dengan Allah. Rasa yang sangat luar biasa yang hanya merasakan itu saja yang bisa merasakan adanya rasa itu. Allahu Akbar. Maka insya Allah. Hamba Allah ini selamat dunia wal akhirah, Insya Allah Imannya masih ada Islamnya masih ada Dia tidak pernah dilepaskan oleh Allah Sat yang tiada tetapi ada itu, Dia telah menyatu Disinggahi, dikunjungi Dia telah diliputi Oleh Allah yang hampa Tetapi ada Alif yang bernama nafas ini Adalah kendaraan terbaik kemudian telah tenggelam di dalam negeri area Allah yang bernama rasa maka perasaan rasa itu telah dimiliki dan tidak pernah terlepas lagi ada waktu tertentu, momen tertentu kita kehilangan rasa dan perasaan penyesalan itu luar biasa rasa yang ada di dalam perasaan itu kalau sudah tidak ada maka perasaan menyesali tentang kehilangan rasa itu Sangat luar biasa dan dasarnya Dan Alhamdulillah Apabila rasa di dalam perasaan itu Masih kekal adanya Maka Allah Tidak pernah lagi berpisah dengan kita Maka 24 jam Dalam dasar nafas kita berjalan Hendaknya kita berusaha supaya Allah jangan tinggalkan kita Allah jangan membelakangi kita Apabila Allah sudah membelakangi kita Maka tafirlah kita Sesatlah kita Gairil Dan rasa akan adanya Allah Rasa akan adanya Allah yang selalu dekat dengan kita Dan tidak pernah terlepas dengan kita Itu kita sendiri yang merasakan adanya rasa itu Itulah iman yang tertinggi Oleh karena itu orang-orang tua dulu kita Biasanya tidak mereka tempakan kesalahan mereka Dengan cara mengamalkan ibadah zahirnya tetapi mereka hanya diam saja. Nampak kelihatan mereka tidak melaksanakan ibadah zahirnya yaitu sholat. Tetapi hakikinya mereka melaksanakan sholat. Ibadah zahirnya itu mereka laksanakan sembunyi, tidak nampakkan. Kalau kita sekarang melaksanakan ibadah zahir dengan kebanggaan dan keriaan, Duduk berkumpul, bermuzakarah misalnya, bersama teman-teman duduk berkumpul walaupun tidak bermuzakarah tidak berhalaqoh duduk berkumpul biasa saja aktivitas kehidupan dunia ya ketika mau sholat juga dilaporkan permisi teman saya laksanakan dulu sholat asar ya itu begitu supaya diketahui bahwa dia mau melaksanakan sholat asar atau dulu cerita-cerita tentang kehidupan lain aktivitas-aktivitas lain sambung dia bahwa saya berpesan tadi malam melaksanakan ibadah subuh, salat subuh, kemudian kejadian begini, itulah menjadi penyebab hilangnya kesalahan hakiki kita. Padahal salat itu adalah pertemuan dengan Allah, hal yang bersifat rahasia yang tidak boleh menimbulkan rasa ria dan takabur bahawa kita telah berkunjung kepada Allah, kita tidak telah saleh kepada Allah, kita telah beribadah kepada Allah. Biarkanlah ibadah itu adalah rahsia dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ibadah hakiki. Itulah perjalanan ibadah da'im. Kembali. Kembali lagi ke persoalan yang kita bahas tadi. Bahawa. Mari. Kita jaga baik-baik. Kita kumpulkan semua aktivitas ini. Kita wakafkan. Kita gadaikan. Kita serahkan kepada nafaslah yang berjalan dan menjalani. Biarkanlah nafaslah yang menjadi kendaraan terbaik untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ciri dan tanda bahwa nafas telah bertemu Allah adalah rasa ketika tenggelam dalam rasa maka kita merasakan adanya rasa yang tidak pernah terlepas lagi dengan Allah mencintai, merindukan sampai dengan menitiskan air mata cinta kerinduan yang membahana yang membuat kebahagiaan ini yang dasyat dan luar biasa dan tidak bisa kita Allahu Akbar walillah alhamdulillah maka hanya ada tiga kehidupan ini. Kehidupan Allah maha hidup ini, yang kosong, yang tiada tetapi ada, yang tidak menempati dan tidak memiliki tempat ini, yang tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran ini. Inilah yang kita sembah, inilah yang kita sujudi, inilah yang kita pertuhankan, inilah yang maha tinggi, Rabbana ada. Kemudian Nur Muhammad, itulah rasa, itulah titik, yang muncul karena diadakan oleh yang kosong ini, itulah sifat yang ada karena diadakan oleh yang maha ada. Kemudian nafas itulah alif. Maka tubuh nafas adalah hamba. Keindahan yang kita dandani ini adalah hamba. Batang tubuh ini adalah hamba. Nafas pun adalah hamba. Ketika tenggelam di dalam negeri Allah yang bernama Nur Muhammad, maka bertemulah dengan yang tiada tetapi ada. Itulah kosong. Tetapi ada. Itulah hampa. Itulah Allah. Itulah zat yang agung. Mudah-mudahan pencerahan ini adalah merupakan sebuah lahan untuk kita renungi. Bahwa begitu banyaknya lautan manusia di muka bumi yang hidup di atas muka bumi ini, sedikit sekali memanfaatkan perjalanan nafas yang keluar masuk kemuliaan keindahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui nafas ini tidak pernah dimanfaatkan sebagai sebuah kendaraan terbaik menuju, mengunjungi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menjadi renungan buat kita maka mari kita renungkan hidup ini hanya ada tiga kosong, titik, alif alif itulah nafas, titik itulah Nur Muhammad Kosong itu zat Allah Tiada tetapi ada InsyaAllah Maka Hanya ada nur Muhammad Yang mengunjungi nur Allah Nurun ada nurin cahaya di atas cahaya Ketika nafas telah fana Tenggelam Maka hanya ada nur Muhammad Hanya ada titik Yang tenggelam di dalam Tiada tetapi ada Kosong Maka Sesungguhnya Nur Muhammad yang fana, sifatnya lah yang fana di dalam sana. Insya Allah, sifatnya lah yang beraktivitas, sifatnya lah yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam batang tubuh ada. Sifat inilah yang beraktivitas, sifat inilah yang menggerakkan dan merodai, meremoti batang tubuh yang ada. Darah, daging, tulang, kulit, urat, buru, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Semua elemen-elemen batang tubuh ini digerakkan oleh yang maha gerak. Melalui wakilnya. Yaitu melalui sifatnya yang ditiupkan ke dalam batang tubuh ini. Dan saatnya. Dialah yang mengadakan adanya rasa. Dialah yang membuat kita bisa merasakan adanya rasa. Saatnya nanti dia akan pulang. Yang ditiupkan oleh Allah ke dalam batang tubuh Adam ini akan pulang. Itulah. Kita menggunakan bahasa awam kematian. Dia telah meninggalkan raga yang sekian lama dia berada di dalam batang tubuh ini. Dia akan pulang kehadirannya. Dia kembali ke asalnya. Kemudian wadak yang ditempati yang bernama nafas atau jiwa inilah yang akan mempertanggungjawabkan selama dia berada di dalam batang tubuh yang hina dina ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Batang tubuh yang sejati batang tubuh yang menjadi induk dari segala batang tubuh yang mulia itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nafas yang sejati nafas yang menjadi induk daripada seluruh nafas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah nafas Muhammad Ahmad namanya itulah jiwa Ahmad Nur yang menjadi induk daripada nur sejati Daripada segala nur-nur yang ada pada diri batang tubuh manusia adalah nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan zat yang agung, ahadul wujud, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah Allah, barokah Rasulullah, barokah wali-wali Allah. Kul Sayyid. Satu harapan bagi kita adalah bahwa Bolehlah kemuliaan raga ini, batang tubuh ini, dimuliakan dengan begitu banyaknya manusia menghantar dan mengusung jenazah ini menuju kuburan. Tetapi lebih mulia lagi itu ketika waktu sakaratul maut, nafas atau jiwa kita ini pulang mengunjungi Allah, dihantarkan, dijemput oleh ribuan sah para malaikat. Dan dihantarkan pula berjubel-jubelnya para malaikat menghantarkan pulangnya nafas dan jiwa ini menuju ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan. Karena yang mulia itulah. Dia datang yang mulia ini pula yang pula. Tetapi alangkah lebih mulia lagi dan lebih mulia lagi dan lebih mulia lagi? Ketika hamba Allah itu tiada lagi berpisah antara batang tubuhnya dengan nyawanya. Maka ketika berangkat pulang. Batang tubuh punya hilang tiada Yang ada hanya kain kafan kosong dengan setetes manis Dan Nabi mulia itulah Batang tubuh ini utuh tidak dimakan tanah Wangi seperti parfum Yang tidak ada di bumi Dasturi Zaitun Allahumma salli 'ala sayyidina muhammad walala Muhammad. Itulah kita belajar mengenai Dia Tidak memisah-misahkan Tidak bercerai-beraikan Antara tubuh dan nyawa tetapi menyatu tubuh dan nyawa itu, maka hidup dia tidak mati. Insya Allah, kalaupun dia tidak hilang sebelum dikubur, yakinlah di dalam kubur dia akan hilang. Kalaupun tidak cepat dia hilang di dalam kubur, yakinlah ratusan, ribuan tahun lamanya dia akan mengecil tubuh ini di dalam kubur, kecil, kecil, kecil, pendek, pendek, pendek, dan akan hilang. Menjadi setitis mandi, itulah kemuliaan kebesaran Allah Subhanahu Wataala diberikan kepada batang tubuh yang mulihi menjadi seorang kekasih Allah. Assalamualaikum.